Iya ya, saya gantian ya. ya Oke, IKM ya. Nah ini, gimana nih? Pernyataan tentang BPJS Janin. Ibu hamil. Uh -huh. Mengenai pendaftaran BPJS Janin dalam kandungan Ibu tersebut. Ibu hamil ingin mendaftarkan BPJS untuk Janin dalam kandungannya berusia 32 minggu. Ibu sudah memiliki BPJS lewat perusahaan swasta. Ibu buat kerja. Hmm. Ini keyword, keyword-nya ini Keyword-nya dari mendaftarkan dia sudah ke KMN 32 minggu oke okay lah. Memang periterum, tapi BPJS kan tidak butuh sebenarnya. Keyword-nya dari yang Perusahaan swastanya ini kan. Nah, perusahaan swasta jadi. Itulah, nah, kalau dari. Yang ngomong, paling lambat 28 hari ya. Setelah lahir. Nah, ini alasannya. Cunci kamera kau hidup. Ya, ini ya, nah. Ini ya, dari pasal 26 ini ya pasal 26. Nah, ayat 1 ini agak blur memang Bayi baru lahir peserta jaminan kesehatan wajib didaftarkan paling lambat 28 hari sejak dilahirkan. Jadi kalau kasus ini kakak sering ketemu di IGD ya. Di IGD misalnya habis SC nah pas di rumah sakit ini. Jadi didaftarin dulu dia. bayi Nyonya A misalnya kan. Nah, itulah kalau ininya nih kalau 28 hari hari ke-29 tidak daftar ke enggak ditanggung BPJS lagi. Nah, jadi inilah eh. kalau dari BPJS, kado pertama bagi buah hati, ya. Gitu. Oke, okay, kita lanjut deh 20 nomor nomor 2. Eh, siapa nih? Berdasarkan absen yang dari Zoom ini ya. Suci coba baca Suci. Menurut tanya Hai, Ayo, belum ada ini. Oke. Okay. Nah, okay. Halo. Oke, okay, coba gantian baca ennynya soalnya. Ya. Halo. Bocoh, eh, screen sharingnya eh. nomor 2 Silakan suci. Prinsip dokter keluarga yang diterapkan oleh dokter adalah seorang wanita berobat ke dokter umum dengan keluhan benjolan pada payudara. Dara pemeriksaan didapatkan banyulang seukuran telur ayam dan pelidara kanan. teraba keras, tidak nyari, dan tidak bisa digerakkan. Dokter akhirnya merujuk ke dokter spesialis bedah untuk memastikan keganasan tumor tersebut. Prinsip dokter keluarga yang diterapkan oleh dokter adalah... Oke, okay. keywordnya dari mana ini kira-kira? Dia merujuk kan? Nah, merujuk itu sebenarnya ada sinonim ini, di pilihan-pilihan ini. Dia ke kolaborasi ya yeah. uh -uh. jadi kalau komprehensif nah komprehen ya. keywordnya ini comprehend itu dia lebih ke dari pencegahan maupun pengobatan preventif promotif ini nah kan selama ini image-nya dokter tuh hanya terapi kan tapi kalau di puskes harus bisa mencegah juga dan promotif tadi ya kalau rehabilitatif sebenarnya kalau meningkatkan kualitas hidup kan di rehab medik ya oke kalau holistik atau menyeluruh nah ini jasmani rohani ini agak hati-hati ya kalau komprehensif dengan holistik jangan kebalik kalau yang holistik itu jiwa raga yang komprehensif itu lebih ke yan mednya pelayanan medisnya nah ini jadi objeknya kalau ini pasien kalau holistik kalau komprehensif itu objeknya ke Sebenarnya ke layanan kesehatan tadi, ya. Artinya berkelanjutan kan? Keywordnya rekam medis kalau di soal-soal, ya harus lengkap. Nah ini koordinatif dan kolaboratif soal kita ya, dokter dengan perawat, atau dokter A dengan dokter B, tuh ya, sama dokter. Oke, itu nomor dua ya. Selanjutnya Aisyah, nomor tiga coba. Boleh kalau mau langsung dapat keyword? Langsung ini ya. Berapakah rasio ideal dokter peserta yang harus dipenuhi? Dinas Kesehatan bersama BPJS Kesehatan di sebuah kota berencana melakukan pemerataan peserta BPJS di tiap FKTP karena banyak FKTP yang mengeluh peserta terdaftar terlalu sedikit. BK 1 banding 5000 ribu. Ya ini kalau ini apal mati ya. Dia sebenarnya... Ada perbedaan dari WHO. Kalau WHO, satu banding 2.500 sih. Ya. Nah ini kalau mungkin kalau misalnya soal variasi lain, jantung undang-undang deh, nomor satu tahun 2017 ini ya, Pasal 3 ya 3. Nah, tuh, oke, okay. next ya. nomor 4 ya, eh, eh, tuh. Iya, so. Kak. Apakah uji yang dapat digunakan oleh dokter tersebut? Seorang dokter akan melakukan penelitian mengenai hubungan kejadian efek aminorid dengan penggunaan kontrasepsi hormonal injeksi medisif progesteron asetat terhadap pasien-pasiennya. Metode yang dilakukan adalah dengan retrospektif melihat catatan medis. Nyairah, Kak, ini, Kak. Halo, ya, jadi keywordnya ini kan dari... Ini ya. Eh. Uh, hubungan kejadian efek amenore kan nah ya, hmm? jadi yang si ini kan kita selalu ada independent-dependent ya oh, Indep weird, right? <laughs> ya dependent yang sumbu nah ini kalau di soal ini kan injeksi KB hormonalnya ya tidak, ini ya tidak, jadi termasuk kategori jenis variabel kategorik ya, kategorik kalau dua kan, dua kategorik eh? ya ya nominal-nominal itu ya ya tidak ya tidak jadi sebenarnya kalau dari k square tuh kurang lebih kalau misalnya dia dapat data kakek nah yang tabel empat dua kali dua ini kan nah ini biasanya oh, yeah. kan a b c d itu nah itulah biasanya kakek a d per b c kan k square dengan kan o r nya kan nah ini kurang lebih yang ini ya kalau ininya nya ya retro, oh, retro itu, mana, mana? Nah, independen independen kan bebas. Dia tuh kalau kita belajar dulu persamaan garis, nah kurang lebih kayak ini. Nah, dia tuh kan Y sama dengan Mx plus C kan? Kalau kita belajar persamaan garis kan? Jadi sebenarnya yang independen ini sama kayak sumbu X. Jadi kalau belajar kayak kita fungsi itu, nah Fx, Ax plus B kan? Jadi yang, yang si X ini independen. Dia bisa diubah-ubah maksudnya independen tuh nah lainnya kalau soal-soal lain variabel bebas nah hmm. jadi dia maksudnya jadi yang si injeksi KB akan mempengaruhi kejadian amenore kan nah jangan kebalik amenore mempengaruhi kejadian injeksi KB nah karena istilahnya ini ini kan kita nak neliti efek samping KB kan ibaratnya iya, kalau independen itu sebabnya kalau analogi lain independen nih akibatnya Nah kayak itu jadi ya, tergantung lah lebih nyaman pemahamannya nak kayak pakai matematika ini boleh atau pakai kalau kalimat bahasa Indonesia sebab akibat juga boleh nah terus memang kita dari ininya jenis data tadi kan kalau ini sebenarnya memang ke skripsi dulu yang lebih yang lebih sering dulu tuh kan Nah 45 nomor, nah itu ya nah independen titis ngapa kita pakai kalau independen dia mem membagikan dua dua du mengukur nilai rata-rata di dua kelompok berbeda contohnya contohnya kalau beri oh, pos ya Nah kalau pre prepos dia ini pertites gitu kan perperkawasan. Kalau kalau ininya nih. Kalau independen nih contohnya kayak misal dia nak dia eh, tadi ngomong intervensinya dia dikasih injeksi KB. Habis itu diukur kadar kolesterol, ada injeksi KB yang suntik, ada injeksi yang pil. Nah, dibandingkan baik. Yang mana kolesterolnya lebih tinggi, makai yang injeksi atau yang pil. Nah, itu Contoh kalau independent, hmm. ya kan, tidak ada yang aminorinya tadi. Membandingkan, berarti kayak ada hmm. kayak. Uji komparatif. Sebenarnya k-square juga juga ini membandingkan gitu. Tapi kalau independen, istilahnya itu tadi dia cuma misahkan dua kelompok, dua kelompok berbeda gitu kan, baru diukur kan. Nah kalau one-way ANOVA ini oh, biasanya iya. lebih dari dua, dua kelompok, lebih dua, dua kelompok. Itulah kalau independen ini sebenarnya eh uh, dia uji komparatifnya yang nom nominal ordinal nominal ordinal kan nah yang yang nominal itu kalau yang one way ini yang yang ordinal kelompoknya tuh yang yang si apa tuh contohnya tadi kalau misalnya KB ada injeksi ada suntik nah ada yang ketiga keempat dan seterusnya misalnya pakai AKDR atau pakai eh uh, KB yang misalnya kon, ini kontak kan tubektomi, nah ada empat kelompok itu mengukur rata-rata juga adat B ini kalau ya? korelasi hubungan kan, nah ini Pearson dengan Spearman Pearson dia yang numerik biasanya tuh ini nih kan Pearson numerik kalau Spearman dia biasanya kategorik, ini ordinal ya. Lalu, kalau kalau kategori-kategori ya? kalau C-square, iya, dia, nah, dia tuh kalau kita berarti harus apal dari data. Kalau data tuh sebenarnya ada data yang angka, angka ini numerik, ya kan? Nah, murni angka. Nah, ini biasanya kalau yang untuk normalitasnya ini data yang normal. Tapi kalau dia tidak normal, baru kita bikin data jadi kategorik. Nah, kurang lebih kalau penelitian kayak itu kan. Nah, kategorik sebenarnya ada dua ada yang dia nominal ada dia kalau nominal ini cuman dua dua kelompok dua. Dia, ya tidak ini kan nah kalau yang ordinal itu dia, lebih dari ya. lebih dari dua kan misalnya ya. sedang rendah sedang tinggi gitu, kan? nah, ya. itu nah itu kalau ka square jangan dihafalinya berdasarkan kategori. Kalau kalau square kita nak pakai untuk yang si ordinal agak agak susah jarang itu. Biasanya yang kai square yang cat tadi lah dia dua kelompok itu ya atau tidak ya. Oke ini ada yang bingung ya. ini nomor empat. Bisa ya? Aman. Yo, aman nah. Kita next ya. Oke. Nah, nomor 5 nomor coba, uh, gantian. Ini popi coba. Uh, contoh tindakan yang tepat dalam germas pada pandemi COVID-19 adalah pemerintah Indonesia akan uh, dan Kementerian Kesehatan menghimbau untuk menjaga, menjaga diri dan keluarga dari penyakit COVID-19 dengan mencanangkan program germas. D. Tutup mulut dan hidung saat batuk dan bersin. Ini preventif tadi ya, karena covid ini kan airborne ya. Ini gerakan masyarakat ini sehat ya hidup sehat. Ini di puskes ini ya ya yang sering itu. Nah, ada jembatan koldanya katanya kan, germas, gizi, ya. etika, rutin, vitamin, mandi kan, ya. antisipasi sentuh wajah. Nah, sebat, sebat no coba nih, atau nanti TPS, copit copitnya nih, olahraga, senam, penyakit, istirahat, desinfeksi, ya. tempat. Nah, kalian poster ini ya. oke kita lanjut ya, nomor 6 ya, uh, Tiara coba. Asas penyelenggaraan yang dilakukan Puskesmas Induk tersebut adalah Puskesmas Induk Kecamatan A hendak melakukan program UKS berupa pemeriksaan kesehatan gigi, promosi kesehatan, reproduksi remaja, dan kesehatan jiwa. Asas penyelenggaraan. Uh, ke nah, penyelenggaraan kesehatan gigi, promosi. Ya. Nah, ini jadi sebenarnya banyak program ini kan? Nah. tapi dipilihnya lintas sektor ya nih sebenarnya memang kalau kalau kalau sektor sama program-program juga juga beda ini sebenarnya nih. kesehatan kesehatan gigi promosi ya tapi kalau program ini biasanya kalau di Puskes, dia kan eh, yang megang ini kan ada perawat-perawat masing-masing kan. Jadi kalau program tuh istilahnya eh, penanggung jawabnya itu lebih internal Puskes. Tapi kalau sektor ini, maksudnya mungkin dipilih yang B ini karena kan kalau UKS bukan cuma dari pihak Puskes kan. Dia kalau... UKS itu kan ada guru puskesnya, guru-guru UKSnya. Nah, itu melibatkan peran dari sekolah juga. Jadi, tidak bisa sukses UKS itu kalau cuma dari petugas puskes sendiri ya, yang berinisiatif. Gitu. Ya, habis ganti di fase. Ya, langsung ke admit bank. Nah, kalau kayak jiwa sebenarnya kalau kayak jiwa terutama kan jiwa obatnya harus teratur. nah itu sektor selain sekolah dan guru sekolah dan puskes itu melibatkan peran orang tua keluarga ya, harus bisa merawat kan kesehatan reproduksi remaja nah ini biasanya ada posyandu remaja yang lebatin pak rt pak rw di sekitar kan karang taruna nah itu maksudnya ya yeah. jadi kalau sektor uh, Maksudnya bukan dari orang kesehatan puskes sendiri. Ya. Oke, kita lanjut ya Nomor 7, Pawaz lagi coba. Yang dilakukan puskesmas tersebut adalah puskesmas mendatangi suatu pabrik perabotan dan melakukan analisis. Ternyata di pabrik tersebut masih menggunakan alat yang sudah tua dan banyak kerusakan, sehingga menimbulkan kebisingan sampai 80. Indesibel kesmas memberikan saran uh, supaya pabrik tersebut mengganti alat-alatnya dengan yang lebih modern dan tidak terlalu bising supaya para pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Hm, keywordnya ini mengganti nih, Pak Was, ya? Nah, tinggal cari sinonim mengganti apalah kira-kira di pilihan A sampai E. Eliminasi. Substitusi gak? Yo, kalau eliminasi itu mengurangi, ya jadi di hmm. ya substitution kalau hobi bola ada misalnya pes atau ya, player substitution nah pergantian hmm. pemain ya itu maksudnya jadi mengganti alat nah kalau yang dia uh, eliminasi tadi bisa juga eliminasi tapi keywordnya biasanya dicari alat yang alat apa tuh alatnya sama tetap tapi kebisingannya misalnya jam kerjanya dikurangi nah itu eliminasi ya, nah ini bahayanya ya. hazard, jatuhkan bahaya ini banyak ada biologi, fisika, kimia kan, kalau belajar ini yang cash linker dulu kan, kesehatan lingkungan kerja, kayak perancangan ya, contohnya alat mesin tempat kerja lebih aman kan. administrasi ini, nah peraturan-peraturan ya lebih ke tanda bahaya apd, nah kalau apd dipisahin dengan administrasi ya, apd ya contohnya helm kan, earplug ya. nah ini jadi prinsipnya kalau dia ngebagi ini tempat kerja atau pekerjaan aman, nah yang di bagian tiga atas yang bawah ini ke tenaga kerja ya. administrasi apd ya. oke lanjut eh nomor delapan uh, suci coba Apakah yang sesuai untuk penelitian tersebut? Seorang peneliti ingin mengetahui penurunan tekanan darah setelah konsumsi jus seledri pada lansia dengan hipertensi. Peneliti mengambil 500 sampel lansia dengan hipertensi. Peneliti membagi dua kelompok perlakuan: 250 sampel mengkonsumsi jus seledri dan 240 sampel tidak mengkonsumsi jus seledri. Setelah penelitian, langsung didapatkan kolmogorov smirnov adalah 0,09% uji statistik yang apakah sesuai untuk penelitian tersebut? Dua kelompok. Yo, ini uji normalitas kan maksudnya kolmogorov ini kan. Kalau 0,09 hmm. ini 9%. Kan? Aa, karena lebih dari 5 kan masih maksud masuk ke normal. Nah, kalau kalau di sini dia ngomong peneliti membagi dua kelompok perlakuan. Berisimpulan setelah itu dibandingkan kan. Nah, ini yang kata kakak tadi, kalau dua kelompok nih masuk ke nominal kan jenis data kategorik. ya kan? Nah, ini kan dia ngomong mengukur, mengetahui penurunan, ya penurunan tekanan darah. Jadi, ini kemungkinan kalau dia cuma nyebut tekanan darah, ini kayaknya dia murni ngukur angka. Nah, numerik, ya kan? Karena dia da, ngomong ada kategorik, ini, si tekanan darah ini kan, dia sebagai variabel dependennya tadi nah, variabel terikatnya ya kalau yang yang si intervensinya inilah konsumsi jus ya ini variabel independen variabel bebasnya nah independent nah itu kurang lebih kalau kita dapat soal kayak ini harus kepikir analisis ininya ya jadi kalau ini sebenarnya data normal tadi kan. Data normal dia nominal dan numerik yang dependennya. Jadi kita pilih yang independen. Nah ini, ya kan. Tadi katakan -kata numerik terdistribusi normal ya. Oke, okay. dependent dependentitas ya nama lain dari pair, ya. pair yang berpasangan yang kata uh, Hafiz tadi sebelum dan sesudah, nah itu keywordnya kalau untuk yang A, ya. nah kalau Wilcoxon ini jika data jika data hmm. tidak normal, nah kalau mau goreng Spearman-nya di bawah 0,05, ya, nah itu share eksak ini juga yang untuk abnormal. Kalau k-square memang untuk yang normal, tapi bukan untuk yang dia data nu harus kategorik dua ya atau tidak ya baik dia yang dependent maupun independen ya. Oke itu ya nomor delapan. Oke kita lanjut ya nomor sembilan. Uh, ini, pak, pakwas, eh, pakwas sudah ya tadi. Aisa coba. Dokter apakah yang paling mempengaruhi kejadian BBLR? Seorang dokter ingin meneliti hubungan kejadian BBLR dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Setelah dianalisa dengan odds ratio dengan confidence interval 95 didapatkan hasil berikut: anemia 1,9. Pendidikan rendah 3,3, ekonomi rendah 2,1. Yang paling mempengaruhi pendidikan rendah? Jadi karena berbanding lurus ya. Hafalin confidence interval. Interval kepercayaan ya. Maksudnya untuk kan. Dengan yang faktor paling mempengaruhi. Ya sudah 3,3 ini kan di antara dibanding 1,9, 2,1 kan, paling tinggi, pendidikan rendah Oke, okay. lanjut nomor 10 ya. Hafiz coba. Jenis rujukan yang sesuai adalah pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri abdomen kanan atas setelah dilakukan pemeriksaan fisik dan laboratorium, dokter curiga bahwa pasien menderita kolitisis. Kemudian dokter IGD tersebut merujuk pasien tersebut ke dokter spesialis bedah dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada dokter spesialis bedah yang cross kak. Iya, dilepas Wewenang sepenuhnya, Cross eh. ya. Oke, okay. next 11 be, uh... Ini apa? Emblem urutan urutan Apakah pola kejadian penyakit yang sesuai dengan kasus tersebut seorang dokter melakukan investigasi terhadap insiden terjadinya penyakit demam tipeoid di wilayah kerja puskesmas. Nah dari hasil investigasi ditemukan bahwa data insiden penyakit demam tipeoid di puskesmas adalah 40-50 kasus per minggunya dan di dan minggu lalu ter, ternyata didapatkan insiden demam tifoid adalah 48 kasus endemik uh, endemik endemika. Dia, dia jadi ini selalu ada kan datanya nih kan ya jadi insiden selalu tinggi kan nah mendekati 50 datanya kan oke okay. next ya eh? 12 uh, Tiara aja ukur epidemiologi angka kejadian untuk mengukur keberhasilan program fasilitas kesehatan tingkat 1 ingin mengembangkan program pengelolaan penyakit kronis, program berfokus pada pengelolaan penyakit hipertensi dan DMT P2 angka morbiditas eh, ini um, okay. pengelolaan ya? oh, nah. yakin juga <laughs> morbid <tuh> morbid itu kan Morbid itu maksudnya keparahan ya. kalau mortal ini kematian ya. itu bedanya. Insidensi kasus baru saja, kalau prevalensi kasus baru dan lama, ya. Nah ini ya, memang prolanis sini jadi tujuh puluh katanya tuh target nah, kalau dari BPJS. Nah, biar ya. Oke, 13 belas. Uh, siapa tadi Barti? Tiara. Wawas, ya. oke, wawas ya. Next. silakan Bapak. Manakah, manakah pertanyaan yang benar? Ini pernyataan yang benar. Pertanyaan boleh. Dilakukan screening di daerah yang tinggi resiko diserti. sensitivitas 90%, spesifisitas 85%, kemudian akan dilakukan screening di daerah yang beresiko difteri rendah. Nah, dia ini kalau spesifisitas... Spesifitas... ...dibandingkan dengan resiko tinggi. Iya, dia. Ininya spesifisitas itu kan yang rumusnya ini kan. Nah, yang tidak sakit itu. Nah, kalau dia risiko daerah risiko difteri rendah berarti banyak yang sehat. Nah, itulah. Jadi dia spesifisitasnya justru lebih tinggi ya. Kalau sensitivitas justru yang cari yang sakit, Nah, ya. ya false-positif semakin tinggi di daerah yang berisiko tinggi akan meningkat ya oke okay, 14 yuk urutan web ya suci ya pelayanan kesehatan termasuk klinik DARURAT COVID-19 diwilikan di kota X yang merupakan zona merah COVID-19 untuk melayani masyarakat ASPEK COVID-19 dan yang ingin dikesahkan rapid test didirikan atas kerjasama Kementerian Kesehatan, Dinkes Provinsi, Dinkes Kota X dan BP, BPBD. Pelayanan kesehatan termasuk klinik darurat. Nah ini memang ada perancunya seolah-olah ada Dinkes, BPBD, pengelolaan bencana, kan? Nah ini dia masih tetap primer ya. soalnya kan kalau klinik darurat ngobati uang sakit kan ya. Kalau UKM itu biasanya untuk yang preventif tadi, kalau ini perorangan ini kuratif ya, lebih ininya. Nah ini dia ngomong yang bisa bergerak, rawat jalan, ambulatory atau menetap. Nah contohnya kesehatan penanggulangan bencana ya, peraturan presiden nomor 72 tentang sistem kesehatan nasional ya. Oke, okay. nomor lima belas kita lanjut dulu ya, uh, Aisa. Eh, habis ini gak? Habis ya, bertanya. Habis ya. Guys. Oke, okay. aja bes, lima belas. Bila tidak nah, dapat soal ini terus ya? Bila <laughs> okay. sebaran data diasumsikan normal maka uji statistik yang sesuai adalah Dokter Puskesmas melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pola gizi seimbang sebagai suatu bagian dari pencegahan penyakit DM. Sebagai tahap awal dilakukan dua macam metode penyuluhan, yaitu metode ceramah satu arah dan ceramah dua arah. Dokter ingin mengetahui efektivitas kedua metode tersebut menggunakan kuesioner yang mengukur pengetahuan masyarakat sebelum dan dan sesudah penyuluhan. Jadi sebelum diasumsikan normal. Nah ini, ini dependent independennya ya? kan? Nah dia jadi kalau efektivitas ini dia, dia pengetahuan sebelum dan sudah kan. Nah itu. Iya. Ini berarti keyword untuk pair, ya? eh berpasangan berarti datanya tuh Nah. Duo, oh, lebih dari two, dua, lebih dari, sama dengan dua, kelompok. Oh, iya. dua, aja dua, two-way dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, dua, yang dua, si dua, tadi penyuluhannya mesti cuman dua, dua, dua, dua, dua, dua, bercabang jadi empat data kan 4 kelompok data kan? yeah. Dulu, sebelum yeah. dan sesudah ceramah sama yang dua arahnya kan sebelum dan sesudah juga nah itulah jadi two way ANOVA hati-hati ya. tadi kalau tadi ada sinonimnya pet itu dependent di test ya. kalau dia satu jenis ceramah satu jenis yang si variable independentnya ya. nah itu ini Ya, tricky juga ini ya. Jadi so, kategorik numerik ya? Ya, kalau ini ya, yang dependent-nya numerik ya. Yang pengetahuan masyarakatnya. Kayaknya skor dari kuesionernya kan? Dia di... Itu yeah. sama angkau kan? Nah, itu numeriknya. Okay. Okay. Nah, ini memang ya. ya ada apal kan? Apal kan? Ya, dependent-kategorik dibagi lagi. Dep Independent-kategorik dependennya kan? Nah, numerik kalau yang sama ini kategori Kalau kategorik treatment Cochrane ini nominal atau ordinal maksudnya. Yang Kak, izinannya Kak? ya Kak, kalau bedanya one way ANOVA sama two way ANOVA apa, Kak? Yang one way tadi, dia yang si ininya, apa? Perlakuannya masih si kok. Dia, dia, contoh. Contohnya, kalau yang di soal kita nih di, diubah, ya. dia ngomong kayak ini, dilakukan kalau untuk one way, ya, metode ceramah satu arah. Nah, dia diukur, misalnya tuh, efektivitas setelah satu jam ceramah, satu hari ceramah, sama satu minggu ceramah. Nah, tiga kali ngukur, tiga kali, tiga kali ngukur, dia dilihatnya perbedaannya nah, itu itu contohnya atau atau dia dia misalnya kayak ini dia dia uh, bukan ngubah yang waktunya dia contohnya kayak ini dia melakukan misalnya penyuluhan satu arah tapi kelompoknya di puskesmas A, puskesmas B, puskesmas C. Nah, dibandinginnya. Nah, nilai rata-rata kuesioner -rata A, B, C itu mana yang Uh, lebih baik itu pakai yang one way ANOVA nah, itu contohnya ya yeah. oke okay. kakak kirim kirim ini ya kakak kirim